Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surybno Masih tetap belajar bersama Berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Marilah pada kesempatan kali ini Kita belajar bersama-sama Untuk mempersiapkan diri Dengan adanya ANPK Tahun 2021 Yang kali ini Kita akan belajar bersama-sama ANBK secara online atau secara mandiri. Marilah sebelum belajar bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu apa toh yang namanya ANBK? ANBK adalah suatu asesmen nasional sebuah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar meliputi literasi numerasi dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen Instrumen itu terdiri dari instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM, instrumen survei karakter atau SK, dan instrumen survei lingkungan belajar atau SLB. Itulah ANBK kaitannya dengan asesmen nasional. Lalu Kaitannya dengan kegiatan ANBK secara online atau mandiri, sekolah perlu mempersiapkan yang pertama adalah laptop atau komputer. Komputer terdiri dari miliknya proktor dan miliknya klien atau siswa. Sedangkan spesifikasi minimum komputer proktor bisa PC. Bisa desktop atau bisa laptop Dengan prosesor CPU 1.8 Dan RAM nya minimal 2GB Hardisk kosong 10GB Dengan operasi 32 atau 64bit Bisa Windows, Linux, PS, maupun Max Dan yang penting adalah Adanya akses wifi atau internet Sedangkan spesifikasi minimum komputer klien atau siswa sama, yaitu laptop, prosesornya sama, RAM-nya sama, 2GB, yang penting adalah resolusi layar minimal dari laptop itu, yaitu 1024 x 720 pixel. Ini tujuannya soal-soal yang ada dalam ANBK nanti bisa terbaca dengan baik. Tidak menyulitkan siswa Dan yang penting lagi adalah Juga adanya internet Karena kita secara online Itu spesifikasi minimum dari komputer Yang dipersiapkan berikutnya adalah Adanya laptop Tadi sudah Yang penting adalah Aplikasi proktor dan aplikasi exam browser itu nanti bisa di download di web ANPK itu yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh sekolah bagaimana cara mengecek spesifikasi laptop kita cara mengeceknya adalah kita buka file explorer kemudian kita cari di pc di, di sini kita klik kanan, kemudian kita cari properties. Di sini, jadi langkah pertama dibuka filenya, kemudian di file C ini kita klik kanan muncul. tampilan seperti ini kita klik properties, kemudian kita klik properties. Setelah kita klik maka akan muncul jendela seperti ini. Maka kita bisa membaca di sini. Inilah isi dari komputer kita. Yang penting di sini adalah uh, RAM-nya, memorinya ini 4, ini contohnya 4 GB dan tipenya 64 bit kecepatannya. Ini yang penting ini. Sedangkan yang lain-lainnya seperti Bambang kecil dan lain sebagainya ini enggak usah, yang penting adalah di sini. 64 atau 32 bits. Ini untuk mengetahui prosesor, RAM dan nama komputer pada komputerisasi kita. Langkah berikutnya adalah bagaimana cara mengecek kecepatan internet kita. Kita buka Google, kemudian kita ketik speed test. Kemudian kita enter. Maka akan muncul di sini tampilan speed test, kita pilih. Kemudian ini kita klik. Kemudian kita jalankan, tampilan seperti ini. Maka ada menu mulai, mulai inilah yang kita klik nantinya. Untuk mengetahuinya, hasilnya adalah seperti ini sedangkan unggahnya adalah 1,97 MBPS. Ini adalah cara mencari kecepatan internet kita, koneksi kita. Sekarang kita lanjutkan, apa tugas proktor? Tugas proktor yang pertama adalah mengisi daftar nama siswa yang mengikuti ANBK. Ini nanti bisa diperoleh dari Daftar nama disesuaikan pada dapodik kita Kemudian yang kedua, tugasnya berkoordinasi dengan kepala sekolah Untuk menyiapkan sarpras yang dibutuhkan Jadi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, proktor harus berkomunikasi Berkoordinasi dan saling bekerja sama dengan pihak sekolah Yang ketiga, proktor nanti menginstal Proktor browser untuk laptop, proktor, dan menginstal exam browser untuk laptop klien atau peserta yang keempat memandu dan memfasilitasi peserta didik ketika melakukan tes. Jadi, proktor nanti memandu, mengarahkan, dan selalu mengawasi kegiatan peserta didik dalam tes yang kelima selalu memantau perkembangan informasi di web ANBK karena web ANBK itu selalu update nanti kita ketinggalan apabila tidak melihat informasi di web ANBK itulah tugas proktor bagaimana langkah mengentri nama siswa yang pertama kita masuk ke web ANBK ketika yaitu hewebnya adalah HTTPS, ANPK, Kemen, Go ID. Kemudian kita masukkan username dan password Yang sudah diberikan oleh eh, Kelompok di dinas Pendidikan Kabupaten Proktor Kabupaten Kemudian kita masukkan peserta kode keamanannya Kemudian kita masuk Setelah kita ketik kode kami yang kita masuk login user dan password yang dibagikan oleh tim teknis ANBK kita masukkan semua dengan sandi tersendiri kemudian kita klik masuk kemudian tampilnya seperti ini setelah ini ini sebagai contoh sebagai tampilan dashboard ANBK KMT adalah Desburnya seperti ini Di sini harus betul-betul sekolah kita Ini kita lihat di sudut kanan atas Harus betul sekolah kita Jangan sampai masuk ke sekolah orang lain Kalau sudah ini betul sekolah kita Kita klik simulasi atau tes Langkah berikutnya adalah Mengecek nama siswa yang ada di kolom siswa Setelah benar Kita cek maka kita simpan, kemudian kita simpan. Langkah berikutnya, di manakah kita dapat mendownload proktor dan exam browser? Yaitu caranya, kita masuk ke web ANBK, kemudian kita lihat di tampilan dashboard. Di sini ada exam browser baik. Di yang 32 bit maupun 64 bit, makanya tugas proktor adalah selalu memantau web ANBK ini karena di sini selalu ada perkembangan. Gitu di web ANBK, cara menginstal proktor browser yaitu miliknya bro, proktor. Yang pertama adalah kita mendownload. Pada folder yang ditemukan tadi di web ANBK, kita download, kemudian kita simpan di folder laptop kita yang mudah ditemukan. Misalnya, kita beri folder ANBK untuk proktor, kemudian kita ekstrak filenya, kita buka. Misalnya, kita simpan di sini file C, di, kemudian kita tampil seperti ini. Ini kebetulan yang kita pilih adalah 64 bit Kemudian kita Klik Kemudian kita Ekstrak Jadi di kanan kemudian kita Ekstrak here di sini. Di ekstrak file File yang kita klik Kalau sudah kita ekstrak Kemudian file Proctor browser Kita klik Ya, Kita klik kanan ini di sini. Kita klik kanan, maka akan muncul seperti ini tampilan seperti ini. Apabila di sini sudah cenang berwarna hijau, semuanya berarti tampilan di uh, proktor kita tadi dengan laptop kita sudah support. Kalau seandainya laptop kita nggak support, di sini ada silangnya, tidak cendang semuanya. Waktu ini internetnya support, aplikasinya support, ram -nya sudah sesuai, CPU-nya juga kecepatan sama, Windows-nya juga sama. Apabila kita tidak sama dengan tadi speknya, spek komputer kita, maka di sini mungkin ada silangnya, karena tidak sesuai. Kalau ini betul-betul sudah sesuai semuanya, centang semuanya kita run, kita klik run, kita jalankan, maka muncul tampilan seperti ini. Isikan username dan password, di manakah username dan password kita peroleh? Kita peroleh dari masing-masing proktor, nanti akan diberikan oleh proktor kabupaten apabila waktu sudah ditentukan. Biasanya iseremnya sudah, namun passwordnya belum. Dimanakah kita dapat melihat iserem dan password bagi proktor? Kita buka di web anpkkmt.go.id. Di situ di dashboard kita klik komputer proktor. Di sini komputer proktor, maka akan muncul data komputer proktor. Dan kita, kita pastikan SD-nya adalah SD kita. Kemudian di sini ada ID Proctor yang sudah tertera di sini. Nama SD-nya sudah jelas. Kliennya siswanya 9 sudah sama untuk satu ruang dan di sini ada password. Password untuk Proctor ini akan diberikan oleh pusat apabila sudah mendekati hari waktu tes. Maka tugas proktor seperti di awal tadi Selalu memantau perkembangan ANBK Kemdikbud, Webnya selalu dibuka setiap hari Itulah cara memperolehnya Langkah selanjutnya setelah masuk Ini tadi memasukkan username dan password Kemudian kita submit Maka akan muncul beranda Beranda di sini Tujuannya adalah untuk mengaktifkan menu-menu yang ada di web Proctor. Ini beranda. Kita perkenalkan isi di dashboard Proctor. Terdapat pula daftar setelah beranda kita di sini ada daftar peserta. Daftar peserta ini berisi nama-nama peserta yang mengikuti tes lengkap dengan username dan Namanya kita cek di situ. Setelah kita mengecek daftar peserta, kita lanjutkan kelompok tes. Kelompok tes ini eh, kita aktifkan dulu nanti, jadi kita centang "alt". Al, kita centang semuanya supaya aktif. Ini siswa-siswa yang mengikuti tes. <tuh> Kemudian, berikutnya adalah daftar login peserta. Ini pesertanya eh, ada peserta kelas berapa, sesi berapa, nomor berapa, di situ ada nanti daftar login peserta. Selanjutnya adalah menu request, reset login peserta berfungsi untuk melakukan reset login sesuai permintaan dari peserta seandainya ada peserta yang keluar ataupun uh, tidak bisa mengerjakan kita reset kemudian kita wajib memberikan reset sesuai permintaan peserta request reset login peserta ada menu status test Menu status tes ini berfungsi untuk mengaktifkan token ujian. Klik tombol refresh untuk merilis token. Tadi di sini nanti ada token. Nah, di sini token ini akan muncul di peserta ujian. Kita wajib memasukkan di nomor peserta ujian sesuai dengan token ini. Seandainya ada siswa yang tinggalan atau tidak bisa masuk kita refresh kemudian nomor token akan berubah lagi dan siswa itu akan masuk jangka waktu refresh adalah 15 menit untuk merilis kembali tokennya menu reset login peserta menu reset login peserta berfungsi untuk melihat peserta yang sedang login dan yang mengerjakan tes jadi, kita bisa memantau. Jadi, tujuan proktor adalah tugasnya memantau peserta dari siswa kita itu yang sedang baru login, atau yang sudah login, ataupun yang sudah mengerjakan tes. Menu berikutnya adalah laporan di atau screenshot ini sebagai tempat untuk mengunduh hasil. Jadi, Screen capture laptop individu yang sedang melaksanakan tes. Status peserta. Di sini kita untuk melihat bisa melihat proktor bisa melihat peserta yang mengerjakan maupun yang sudah selesai mengerjakan. Misalnya ini nomor satu ada nomor dua. Yang nomor satu. Tes selesai berarti sudah selesai. Nomor 2 tes sedang dikerjakan berarti nomor 2 masih mengerjakan. Inilah status peserta dan aktivitasnya juga terpantau di sini. Gitu. Ini status peserta. Sekarang langkah berikutnya, cara menginstal exam browser atau komputer peserta. Seperti tadi Kita buka di web Kemudian Web ANBK Kita cari eh, Aplikasi exam browser Kemudian kita download Setelah kita download Kita simpan Kemudian kita ekstrak Ekstrak file Ekstrak file Setelah itu Langkah berikutnya adalah Kita klik kanan untuk melakukan kegiatan exam browser untuk mengaktifkan exam browser kita ini klik dua kali kemudian aplikasi akan terbuka jika sudah muncul seperti ini berarti sudah selesai proses penginstalan dari exam browser kita kemudian kita lihat tampilannya kalau sudah selesai kalau sudah jenang berwarna hijau semuanya berarti laptop kita support dengan kegiatan aplikasi ini maka kita jalankan kita klik Run maka muncul username dan password yang sudah dibagikan oleh proktor jadi tugas proktor nanti adalah membagikan username dan password kepada siswa setiap siswa memiliki username dan password yang berbeda-beda Di manakah kita memperoleh username dan password? nanti kita peroleh lagi di link ANPK ini adalah tugas proktor kalau sudah kita, kita isikan username dan password kita login Nah, seperti di awal tadi, username dan password kita peroleh dari web ANBK KEMTIBUT.GOID Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan belajar bersama Berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Yaitu persiapan ANBK secara online Jadi, ANBK secara online ini lebih mudah daripada uh, ANBK semi-daring, semi online karena kita cukup yang online hanya menyediakan laptop, laptop proktor dan laptop siswa dan jaringan internet. Jadi kegiatan kita sebagai proktor cukup mempersiapkan laptop proktor laptop, klan dan internet yang support. Demikian semoga sukses ANPK tahun 2021 dan kita selalu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Akhirnya wabillahi taufik wa idaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.